Halo guys, kali ini aku punya permainan buat teman-teman. Yaitu permainan tebak gambar. Di samping saya di sini ada tiga gambar. Apabila teman-teman bisa menjawab dengan benar, maka teman-teman itu adalah genius. Oke, gambar pertama. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Oke. Oke, untuk gambar kedua. Awal bentar. Ini apa? Benar sekali anjing ini anjing untuk kemarin ketiga kalau kamu bisa menjawab gambar ketiga Anda betul-betul jenius -betul ya betul sekali ini adalah ular Oh uh, terima kasih